Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Salo Fauzia Dari kelas 11 IPS 2 Di sini saya akan memenuhi tugas Dari Bapak Pikir Ronald Habibie SPD Yaitu untuk menjelaskan Tentang perpajakan Yang pertama saya akan menjelaskan Tentang pengertian pajak Yang kedua saya akan menjelaskan Tentang jenis-jenis pajak Yang ketiga ada fungsi pajak Dan yang keempat ada manfaat pajak Yang pertama Pajak adalah penerimaan negara yang paling besar Dan pajak juga adalah iuran wajib kepada negara Untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan umum Yang kedua Jenis-jenis pajak Jenis-jenis pajak ini dibagi menjadi tiga Yang pertama, berdasarkan sistem pemungutan Berdasarkan sistem pemungutan ini dibagi lagi menjadi dua Yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung Pajak langsung contohnya Pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak perseroan, dan lain-lain Yang kedua, pajak tak langsung Pajak tak langsung contohnya yaitu Pajak penjualan, pajak pertumbuhan, pertambahan nilai, pajak bea lilang, dan lain-lain Yang kedua, pajak berdasarkan lembaga pemungutan Berdasarkan lembaga pemungutan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat contohnya yaitu pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak ekspor, dan lain-lain. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah yaitu contohnya pajak kendaraan, pajak reklame, pajak radio, dan lain-lain. Yang ketiga, ada berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak penghasilan, dan pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah. Dan yang terakhir ada manfaat pajak, yaitu pajak untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik lainnya dan pajak juga untuk memberi subsidi pangan dan bahan bakar minyak dan pajak juga untuk penyediaan layanan transportasi publik sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh